gua <transition> <tuk> no oh kan, seribu. pas ya. Oke, okay, terima kasih. Halo, dadah, <tuk> Aruh kita, enggak YouTube. ya <laughs> ada dong, selalu, oh, oh. <laughs> <laughs> no. Ampak dia. samaan so, biasa di youtube kan mbak? nggak mau, subscribe aku mm -hmm. jajal, ya? engkau ya? jajal ya? Nah, tapi biasa di ya, youtube kan apa ya. nah. oh, pernah? Oh, oh, oh, oh, oh, oh. tiga, ini empat, ini tiga, tujuh, seribu channelnya yang apa seru buka, ngerti, ngerti, orang? seru orang, udu, udu. eh hiburan nah, hati Ayo garut atraksi tak setengah. Kamu atraksi, apa biara? Eh mau. Nyapa? Gak YouTuber ya pak? juga ya apa lagi setting eh. 2 2 2 Ya ya cacanya bisa makan ada dalam bonsai? tuh yuk Halo Pak Bos, terkait ya. Yes, Oke, okay, mantap! Apa pun ada di sana, di mana mau pergi ke mobil. Saya mau yang gede-gede ya -gede oleh di wilayah. saya tahu saya tak Bu <hating audience> nah, ya. Tak tak YouTube. Kau, yang mas.. mas.. mas.. mas.. sorry.. apa mau rekam ya.. jam pilih lo pak ini.. jam.. kondisi hujan lor.. kayak gini lor, kita langsung pulang aja lor.. Udah usah surat lagi ini Udah 1, 2, 1, 2 gitu Ini semuanya hutan yang lain Jalannya cuma setapak Jika bisa dibuat di timpangan sama mobil Jadi kalau misalnya di depan itu ada kendaraan Ya kita harus Salah satu mundur Kalau sudah dari tengah-tengah ya bisa mundur Sampai 100 meteran ya bisa lah Mundurnya ini kalau sampai ada kendaraan lain Di depan itu Ini cuma jalan ini cuma muat satu kendaraan roda empat atau roda tiga saja ini loh makasihnya ini loh tapi ini nasihat langsung pulang lebih tidak mampir mampir lagi ke pelanggan karena udah terlalu lebat terus sudah terlalu sore kami, lur. Ini jalan mulai menanjak, lur. Ini rumah ada itu ada satu, dua, tiga, empat, kemenangan empat rumah. ini sudah sampai. Kita mampir dulu ke rumah Ibu, lur. Sebelum perjalanan pulang ke Batem lur. Sebelum perjalanan pulang ke rumah, kita mampir sebentar kita mau totalan ah, dagang aduh, kita masuk dulu lor, lari lor. Uh, asem ah, ah. Eh. Uh. Uh. Uh. ah ini dagangannya lor, yang mau dibawa nanti lor yang dititipkan itu saya lor. kita lihat Huh? halo halo huh? halo salam salam halo wah ini satunya ini wah gak mau ketinggalan juga nih yang hitam ini oh. kayaknya <tik> gak ada orang nih loh. mana ya loh. ini dagangan-dagangan punya ibu e loh yang biasanya buat stok saya ya, jualan itu loh itu seperti ini loh, hmm apa ya? Oh aja. Oh terpaya ada yang ngumpul di sini. <laughs> ini adik saya ini, adik saya yang nomor tiga. Jadi saya itu tiga bersaudara. Saya yang pertama, nomor dua yang perempuan, nomor tiganya ini. Eh, eh, cat. Hai, halo-halo, eh, eh, eh, eh, eh, eh, eh, Ini bisa ya eh, ini, eh, wes. eh, eh, nyampe eh, eh, tadi itu masih basah semua ini. Jadi kayak lah perjalanannya Sehari-hari Kegiatan rutin sehari-harinya ya seperti ini Yang namanya jualan itu ya seperti itu Di jalan itu Ya selaginya enak itu cuaca bagus Tapi selaginya kurang enak ya seperti inilah Kira-kira hujan. <tuh> Oh ya tidak lupa menyapa saudara-saudaraku, terkhusus subscriber subscriber yang baru masuk. Terima kasih atas alih supportnya. Semoga kalian semua diberi kesehatan dan kemurahan rezeki. Dan juga selalu berdoa. Semoga. Apa yang kita cari hari ini? Apa yang kita cari hari ini? Itu menjadi barokah dan nikmat. Mungkin sekian dulu untuk kegiatan hari ini. Oh ya, kata-kata untuk hari ini: kita mempunyai jalan yang berbeda, tetapi kita mempunyai tujuan yang sama. Selamat pagi lho, bye-bye, sampai jumpa lagi.